ada kabar spesial banget ya untuk kita semua di tanggal 24 ini Alhamdulillah ini adalah hari kebahagiaan kita semua Mudah-mudahan Leslar tetap bersatu dengan kuat Happy anniversary persahabat ya terutama Untuk Leslar Lovers juga Masya Allah Mudah-mudahan kekompakan kesulitan tetap terjaga dengan baik dan semoga untuk rumah tangga Leslar, Les Bilar Diberikan kebahagiaan langgeng dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Selamat ya untuk Leslar semuanya Di tanggal 24 ini adalah hari kebahagiaan kita semua Yang tentunya mudah-mudahan kita semua juga selalu diberikan kebahagiaan terus Untuk selalu mendukung idola kesayangan kita yang selalu membuat bangga kita semua dan persahabat ya, di tanggal 24 ini adalah happy anniversary yang ke-20. Masya Allah banget ya, gak kerasa banget nih perjalanan cinta Leslar. Dan semoga semakin banyak lagi support dan dukungan yang diberikan dari orang-orang yang selalu baik, yang selalu tulus, mencintai idola kesayangan kita. Berikutnya persahabat perhatikan juga ada sebuah spesial Di fashionnya atau outfitnya dari BBL ya Ketika BBL di oleh Bunda Lesti Sambil memegang kepala tuh tangannya Persahabat ya efek pusing apa ya <laughs> Masya Allah kita sampok dengan harga baju Yang dipakai oleh BBL ini seharga 4 juta rupiah Masya Allah banget ya Berkah barokah dan selalu diberikan kelancaran untuk rezeki lelaki kita Masya Allah Dan momen ini pun persahabat diunggah kembali oleh akun sendal putih pilar Perhatikan di sini juga di kalimat caption yang dituliskan Masya Allah ayang kalau ontinya ini baju pas jemur kudu tungguin kayaknya tuh Masya Allah banget ya sangking harganya bukan kaleng-kaleng Masya Allah banget dan kita lihat juga persahabat ke kabar berikutnya, Bang Min akan mengingatkan sekaligus menginfokan jangan sampai lupa nih untuk selalu menyaksikan idola kesayangan Bunda Lesti yang akan tampil di TV, tepatnya di Antv dalam acara Hot Antv yang ke-29 akan diadakan hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 jam 18.00 waktu Indonesia barat jangan lupa persahabat ya untuk selalu support dukung yang terbaik nih buat ideologi kesayangan kita dan kita juga persahabat tentunya diinfokan lewat akun fanbase luar biasa L2W ini mengingatkan kita semua sebagai warga konoha jangan sampai lupa untuk memvoting bunda lesti persahabat ya karena di antv juga ada tentunya diwajibkan untuk seluruh fans mendukung favoritnya masing-masing Selebritis terkeren dalam spesial hari ulang tahun ANTV yang ke-29. Untuk cara votingnya, para sahabat yang pertama, klik link bio Instagram ANTV official. Yang kedua, klik vote sekarang. Yang ketiga, masukkan nama serta nomor HP Anda, lalu pilih banner Lesti. Nih, diingetin para sahabat ya jangan sampai enggak cantumkan nomor HP masukin nama serta nomor HP anda lalu pilih Banner Lesti berikutnya klik akun manusia lalu vote sekarang tuh bersebut ya itulah cara yang diinfokan oleh L2W mudah-mudahan bunda Lesti bisa memenangkan selebritis terkeren nih kita wajib menangkan yuk Masya Allah tetap kompak dan solid Semoga idola kesayangan kita selalu ada rezekinya. Dan kita juga sebagai fans sejati mudah-mudahan selalu sehat, bahagia, dan apapun yang dilakukan kita semua selalu diberikan kemudahan. Amin. Ya robbal Alamin. Karena tinggal dua hari lagi persahabat kita akan menyaksikan Bunda Lesti tampil di TV di acara HUTAN TV yang ke-29.